juga kan. gitu ya. Cantri, itu. Pondok, cantri, cantri ya itu ya saya nah, ada kerjasama gitu nah, ya kerjasama karo bosi acara betul betul good good good atasannya tiari Ini dari warga sini guys, bukan saya ya yang well, ya. <billions double. ential> <kalkan> dan rame banget ya setelah ini mobilnya polisi pencapa 123456 nah ini kita kembali ke jalan utama ya, ke depan pagi pokoknya sampai malam ini jam 9 malam masih banyak yang masyarakat sini ya ini, mungkin dari luar daerah ya, juga masyarakat nah, ini yang masih mengantri melihat menonton ini ya. nah ini banyak-banyak yang cukup ini ya guys. halo ini siapa nih Pak? Pak, nah ini ramai banget guys. kita nah, pengen ngobrol-ngobrol dulu sampai. Làm <tuk> Kita jane berarti harus ga enak Pak. Ini tapi kampung ngerti rasane dunya. Nah, Tapi bakal rasak. Nah, buat rasak ya api lo Pak Yan. Iya. Baso rasak ya kalau <laughs> dunya. bakal raso iya. sing nah, penting ini rasanya yo Pak. Ini Udin dulu, dulu, ini nang Gusti dulu, dulu ya. Udin dulu kayak apa Pak? Entar lihat. Ya. Mak. Ini, mak. Ini dulu Pak kedua nah, nah, ya. Ya ini sudah. Buahnya kayak gini. Hasilnya seperti ini. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. jelas itu Iya. Ah. <tuk> iya. 好 yeah. yeah apa putih merah putih merah, Bucula merah. Bucula merah. Bucula merah. Bucula. Bucula. Mas Marcel itu Marcel. ya itu masyarakat sini bersyukur Pak ya satu minggu yang lalu Pak ya apa dia ke sini satu minggu yang lalu Atau ya lebih, ya, lebih. ya. Yes, terima, terima, terima kasih ke Marcel termasuk nah ini masyarakat ya. sekitar sini mengucapkan Tidak uh, kenal Marcel Tidak kenal Marcel ya tapi masyarakat berterima kasih Pak ini kemarin setelah viral setelah Marcelnya di podcastnya nya Dediker kemarin ya habis perset jadi encoder kemarin ya habis itu baru meledak viral ya sampai ke sini ya mungkin sebelumnya kalau <laughs> masyarakat ini sudah tahu masyarakat ini sudah tahu kenyataan yang seperti ini gitu pak ya tapi ya namanya <tuk> terus, ini tadi ya bapak sing menggerakkan masyarakat kesini pak atau ya, masyarakat bapak sendiri pak bisa langsung tiba-tiba ya, ya. warga, warga warga sekitar sini lah ya. ya aku balik nah, <tuk> terus beliau ini di mana ya berangkat ini berangkat berangkat mau di polres masih di sana masih di polres ya proses proses masih masih diamankan berarti pak ya diamankan <ISTukt> ja -ja, oh, oh ini rata-rata oh, harga -rata sini Pak ya semuanya kayak pilihan lurah Pak Pak tadi jam 3 jam, 4, ya. jam, 3, jam, 3. jam 3. Masalah. Saya ya, tadi ya, dari ya, Surabaya. Tadi ya. Surabaya macam berita langsung meluncur ke sini katanya ya, kalau ya. sudah ditutup. Iya dari, nah, ya, dari, ya, dari nah, Surabaya. Ya. Ya, ya. sekarang berobatkan yes. celok blitar? Ape celok blitar? celok? Ape celok? Ape celok? Ape celok? Ape celok. Ya, <laughs> masih hal -hal. Tonggol, pak. Gak ada, gak ada Tapi memang cari dulu kan warga sini memang nggak ada pak ya Sengan pak. <laughs> Kalau warga sekitar sini, nah, warga sini juga, asli ya. ada. Sebetulnya nah, nah, nah, nah, kan orang luar nah, ya, lah, pak yang ya, banyak yang tinggal tinggal sakitnya sakit hati. Ada satu dua tapi ya semua semua warga yeah. ya, <Gilangan, menarik." kejuan, museums> kita tapi tapi memang setiap hari ramai pak sebelum sebelum ini maksudnya ramai pak ramai pengunjung maksudnya yang berutang terutama penyakit katakan terus pak ini lagi katanya naik santri ini pak bukan santri santri pak untuk santri bisa santri tapi kalau pendebokan apa bisa dibilang pendebokan tapi muti itu banyak tadi ini banyak pak ya sini pengikut pengikut teh, sini orang pun kantor, kantor, kantor, orang kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, kantor, itu dalam Bukan orang buka, buka. sini buka. Bukur, oh, ala, ya. ada mana, kan, ya. kan. kemarin kan beritanya kan ada santrinya banyak sekitar berapa ratus kan kayak gitu. memang ya, bukan bukan anak pendidikan, bukan ya memang santri berarti pondok. Ini kan Pak dibuka santri santri gitu Manteng, ya kalau diganti <tons> <selbst>